Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yati di channel Derosa Auto. Hari ini saya lagi main ke showroomnya Bang Yoga Uh, mau tahu kelanjutannya kita lihat-lihat stok mobilnya. Yuk ikutin saya. Tapi jangan lupa uh, subscribe dan uh, like channel YouTube kami biar kita nggak bosan-bosan ngasih informasi untuk saudara-saudara uh, sekalian. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ini namanya bang Yoga. Bang Yoga. Ah, nama showroomnya apa bang? Kasia Kasia Motor. Kasia Motor. Nama anak yang pertama. Ah. Aduh, ah. Kita mau lihat stok-stoknya showroomnya bang yoga nih, boleh ya? Boleh boleh silakan. Oh, boleh kali hmm. aja ada rekomen untuk sahabat-sahabat semua yang hmm. lagi cari-cari mobil murah tapi bagus ya bang ya? Ya. Nah untuk stok-stoknya apa aja tuh bang? Stoknya yang ready saat ini di showroom ada lima. Oh ada lima? Ah, yang, yang pertama? Yang paling depan itu Lipina SP. Oh iya, kita lihat bang. Ah. Oke, okay. nah. ini Lipina Lipina Espmetic, uh -huh. baru dapat nih, belum disalonin. Oh, belum ya, disalonin. Ah, ini apa esli tahun dua Iya, tiga Bekasi, KTP-nya nempel. Oh, KTP-nya KTP nempel. KTP nempel, KTP bisa pinjam oh. satu kali. Hmm. Ini berapa tuh bang? Harga OTR-nya? Cuma seratus juta. Loh, Open. cuma seratus nah. juta? Bro. Bisa terima pajak panjang? Kita oh. negosiasi lagi oh, atau pajak bisa nego juga? Terima, Oh pajaknya uh, bulan 9, biaya estimasi pajaknya kurang lebih sekitar tiga jutaan. Uh, KTP-nya bisa dipinjemin, SNK-nya alamat Bekasi, kilometernya sembilan puluh delapan ada manual book dan uh, buku servisnya. Oh gitu. Kombinya cuma satu. Hmm. Ini warna apa sih bang? Ini warna biru, di SNK-nya. Oh warna biru. Warna biru. Iya, uh, metik, otomatis transmisi kita jual kredit, ya ah. kita jual cash like aja om oh ini untuk ah, gitu. ya. udah mampir ya. 2 tahun nih hmm. Selain kita ini ngerti nih? paket kredit ada lagi gak ini? Oh, ini? Honda City ini Honda, Honda City E-Matic 2011 E-Matic hmm. 2011 ini kilometernya 133.000 nih. 133. 133 STNK-nya Tangerang Kabupaten. KTP-nya juga sama nempel. Oh. Pajaknya bulan 8. Uh, Belum saya perpanjang. Harganya berapa Harganya ya? 125 juta, pajaknya udah panjang 0823. Oh. Bisa dua. Oh, masih bisa pastinya. Oh, masih bisa langsung sini. Masih bisa. Kesini. Nego pokoknya <laughs> bicaranya kos Pajaknya 0823 Ah oh, gitu Pajaknya 1 tahun panjang Kalau ah. yang ini Soalnya pajaknya memang bulan 8 ini udah mati Waduh ya. hmm. Ini bagus juga ya Kalau di visi open all ada yang utuh Gak ada yang bekas nabrak ah. Gak ada bekas banjir Bahkan dia record service di Honda Oh iya. Tapi ada garansi mesin gak? Kalau garansi mesin sampai dengan 1 bulan lah boleh Oh 1 bulan hmm. <laughs> Buku service manual book dan kuncinya ada 2 ah, Oh gitu hmm untuk teman-teman ayo yang mau silahkan datang aja langsung di ini alamatnya mana sih Jalan Imam Bonjol nomor 52A 52A. Ya. Ya. nomor teleponnya untuk WA 0878 hmm. 08999 oh gitu ah. nanti kita tampilin di sini ya nomor teleponnya Bang Yoga Ayo Yap. lagi Om satu lagi ya. masih banyak Innova Oke. tipe V, inova tipe V manual transmisi tahun 2008 ribu hmm, hmm. Pajaknya, Kilo, pajaknya ini mati tiga kali. Hmm. Pajaknya mati tiga kali dan dia harus balik nama karena sudah diblokir. Oh, gitu. Bensin. Ya, Innova tipe V manual bensin 2008 ribu delapan. Kilometer seratus hmm. delapan puluh ribuan. Hmm. Kuncinya cuma satu. Buku manual buku dan buku servisnya juga nggak ada. Oh gitu. Kita ya, dapetnya udah udah dapetnya ah, udah kayak gini. apa adanya. Udah, apa adanya dapetnya kayak gini, ya. Harga berapa ini Om? Ini harganya kalau dengan kondisi pajak apa adanya seratus tujuh belas. Seratus Estimasi pajaknya untuk balik nama kurang lebih sekitar tujuh belas sampai dua juta. Oh gitu. Ya. Nah, balik nama ke Tangerang juga ya? Ah ah, ah, ah Kalau Tangerang. Oh. Tapi seharga segitu masih bisa nego. Wah pasti mobil oh, nego masih semua. masih bisa nego. Ya. <laughs>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 ada lagi Om yang murah yang tuh. ini tahun 2004 nih Honda City ADSI manual tahun 2004 pajaknya hidup alamat Tanggerang bulan 12 2022 mesinnya oke banget nih tinggal pakai tinggal pakai mm -mm. ya minus-minus di ini aja di kaki-kaki ya, bannya ya. udah agak botak gitu oh. nih saya buka harga 60 juta 60 juta cuma 60 juta tapi masih bisa nego Nego dikit deh, anehnya ah, dikit. <laughs> Shadow. Satu lagi ada Xenia Xenia LI Xenia yang 1000 cc Tipenya LI Deluxe Plus hmm. Tahun 2005 Tahun. Pajaknya juga dia mati dua kali hmm. nah, Estimasi biaya pajaknya Untuk perpanjangan dua kali sekitar 3.500.000 Oh gitu Ya ini buka harganya dengan kondisi pajak mati 60 juta Oh, 60 juta 60 juta. siap pakai oh, mobilnya? Siapa pakai nah. tapi nggak ada kendala mesin atau apa masih oke? Okay. Ada. nggak ada kendala nggak masih ada rembes-rembesan okay, kaki-kaki juga nggak ada bunyi AC nya juga dingin AC nya juga dingin iya oh ini hmm. sudah iya sudah plus sudah di upgrade oh upgrade nah, saya dapetnya memang sudah di upgrade sudah ada tambahan power steering oh gitu iya bahwa aslinya kan memang dia belum ada power steering tahun 2005 hmm. nah ini sudah, di, sudah terpasang power steering ini untuk apa? Mobil-mobil yang ya untuk mobil banget yang untuk standar ya, Om ya, ya? mobil ya. Tapi mo mo oke. Okay. Hmm. <laughs> mobil murah, irit, muat banyak. Ah, ya, Alamatnya ini SNK-nya uh, Cilegon. Oh, Cilegon. Cilegon. Iya, A-nya A Cilegon. Pajak? Pajaknya kalau di PKB di SNK cuma sekitar 900.000 sembilan ribu berikut 900 dengan denda ribu. sama administrasinya mm. sama biaya perpanjangnya kurang lebih tiga juta setengah dua kali murah meriah <laughs> <laughs> tapi dicari orang loh banyak loh yang nyari loh ini mm. uh, bagi yang masih cari-cari mobil yang standar tapi masih oke okay, mesin masih bagus 60 juta enggak juta nggak kehujanan gak, ke hujanan, gak oh. kepanasan <laughs> dan juga irit banget dia uang bensinnya ini Mesin juga enggak bekas banjir atau bekas oh, apa ya? Oh enggak ada, enggak ada. Bahkan udah dicunap yang ini. Oh gitu. Udah dicunap. just shadows it's supposed to Oh gitu hmm. ya cuman sini harga cash aja harga cash uh, aja nggak ada paket kreditnya tapi harganya oke oke masih terjangkau semua murah-murah Jadi kalau ada yang hmm. berminat bisa langsung datang aja ya ya, ya. ya. tawar boleh ini boleh uh, nego boleh ya kalau mau kredit silahkan uh, cari pembiayaannya sendiri BCA oh, ya, atau silahkan datang ke BCA sendiri ini uh, nanti kalau untuk BPKB nanti nggak saya kasih. Kalau misalnya kayak seperti BCA, BCA nggak apa, apa. Oh gitu. Tapi silakan jurus sendiri aja. Kalau untuk paket uh, ada pembeli yang mau kredit itu cari leasing sendiri. Cari leasing oh, sendiri, gitu. silakan. Jangan nah, ah, cari leasing sendiri. sendiri. Hmm. Oke, okay, okay. gitu-gitu aja. Uh, ya udah kalau gitu terima kasih banyak ya Om ya. makasih Terima ya, kasih ya, ya, banyak. udah main ke tempat kita. Ya untuk teman-teman makin... yang masih mau cari-cari mobil murah bisa langsung ke rumnya bang Yoga Yoga di namanya Kecia Motor di Jalan Imam Bonjol Imam Bonjol nomor 52A bisa langsung ya Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam delsa Auto